Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah subscriber di channel kita Tapi kebanyakan cara-cara yang beredar adalah Cara-cara non organik Yang bisa membahayakan channel kita Dan bisa merusak masa depan channel kita Di video kali ini Saya akan memberikan trik bagaimana Mencari subscriber dengan cara yang organik Yang pastinya aman Dan bagus untuk masa depan dan perkembangan channel kita Penasaran? Simak terus videonya Assalamualaikum, halo guys ketemu lagi di Samgosu Channel Di channel ini kita akan membahas trik-trik dan tutorial menarik seputar youtube untuk para youtuber Bagaimana cara membangun channel dari nol sampai dimonetisasi dan siap bersaing dengan channel-channel lainnya di youtube Jadi pastikan kalian subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasinya Karena selain gratis, kalian akan mendapatkan trik-trik cerdas dan tutorial-tutorial menarik seputar youtube dari channel ini Seperti video yang satu ini masih ngomongin soal subscriber, bagi youtuber pemula, subscriber adalah segalanya. Saking pentingnya, banyak youtuber-youtuber itu yang gelap mata dalam mencari subscriber. Banyak yang melakukan cara-cara yang haram, nggak halal dalam dunia peryuturan. Nah, kadang saya ini sampai bingung dengan youtuber-youtuber yang kayak gitu. Saya mau nanya, sebenarnya... Kalian itu mau kemana? Mau ngapain kok buru-buru amat nyari subscriber? Youtube itu ngasih waktu kita lama loh. Setahun untuk nyari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Toh kalau dalam setahun kita nggak memenuhi, kita masih dikasih waktu sampai kita bisa memenuhi target yang udah dikasih Youtube itu. Terus ngapain buru-buru nyari subscriber sampai pakai cara-cara curang? Yang bahkan cara itu bisa mengancam masa depan channel kita dan membahayakan keamanan channel kita, bang. Biar cepet dimonetisasi, biar cepet dapat dolar, dapat essence, biar cepet jadi kaya. <tik> Kalau subscriber kalian kebanyakan dari non organik, dari tuker subscriber, dari sub for sub atau dari ngegroup ini akan merusak masa depan channel kalian sendiri jadi nanti kalian yang akan kesulitan sendiri karena traffic di channel kalian metadata di channel kalian itu berantakan karena hasilnya dari ngegroup hasil dari tuker view, tuker subscriber itu trafficnya acak-acakan jadi algoritma juga akan kebingungan memetakan channelmu dan memetakan audiens untuk dipertemukan dengan video-videomu karena trafficnya ngawur Nah maka dari itu, cara mencari subscriber dengan organik ini amat sangat penting untuk dipelajari agar kita nggak terus-terusan bergantung pada grup dan nggak bergantung dengan aplikasi-aplikasi yang sesat. Jadi kita mengoptimalkan algoritma untuk membantu kita mengembangkan channel kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan cara mencari subscriber yang organik, saya ingin ngasih tahu dulu ke kalian bahwasanya cara ini cara mencari subscriber dengan cara yang alami atau organik ini ini adalah cara yang kompleks gak gampang dan gak cepet jadi butuh perjuangan dan butuh kesabaran tapi walaupun lama dan agak susah ini hasilnya akan sangat bagus untuk perkembangan channel kita dan masa depan channel kita Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Cara untuk mencari subscriber dengan organik ini banyak langkah yang perlu dilakukan, mulai dari proses pembuatan video, proses editing, proses uploading, sampai pasca-upload. Semuanya harus diperhatikan dan dilakukan dengan baik agar kita bisa mendapatkan subscriber secara organik. Untuk di video kali ini, saya akan fokuskan ke kualitas konten. Bagaimana kita bisa mendapatkan subscriber organik dari konten yang berkualitas Gimana caranya mendapatkan subscriber organik dari konten yang berkualitas Kita cukup membuat video, membuat konten yang berkualitas Berkualitas ini baik secara teknis maupun non teknis Kalau secara teknis misalnya kualitas video, kualitas audio, kualitas editing kalau kualitas non teknis ini lebih ke isi videonya atau kontennya lebih ke pembawaan diri, tata bahasa, cara bicara, sampai manfaat dari kontenmu atau kalau dikerucutkan kualitas konten atau kualitas non teknis ini adalah kreativitas dari si creator sendiri atau si pemilik channel jadi buatlah videomu semenarik mungkin, agar penontonmu tertarik dengan videomu, puas menonton videomu, sehingga memperbesar peluang mereka untuk subscribe ke channel kita. Ngomongin soal konten menarik, ini sebenarnya ada beberapa faktor dan beberapa kategori, tapi akan saya persempit dan saya sederhanakan agar kalian bisa lebih mudah memahami... Apa itu konten yang menarik? Sehingga nanti ketika kalian membuat video, kalian ada gambaran kira-kira konten yang menarik itu seperti apa. Syarat agar konten kita menarik adalah video kita harus mengandung dua unsur. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya persempit menjadi dua. Yang pertama adalah informasi, kemudian yang kedua adalah hiburan. Untuk membuat konten yang menarik, pastikan video kalian memiliki dua poin ini. Kita ambil contoh youtuber-youtuber besar, T-series misalkan, raksasa youtuber. Ini kontennya berisi hiburan, lagu-lagu India ya kalau nggak salah ya. Kemudian PewDiePie. PewDiePie ini uh, youtuber gaming, dia pasti hiburan. Informasinya juga ada karena dia ngasih tutorial-tutorial. Kemudian kalau di Indonesia kita ambil contoh Deddy Corbuzier, itu dia informasinya ada hiburannya juga ada kalau ambil contoh lain misalkan youtuber besar just no limit just no limit ini youtuber gaming Indonesia termasuk yang terbanyak subscribernya ini kontennya juga ada informasinya ada hiburannya dia ngasih tutorial main game itu informasi kemudian pembawanya juga enak dan menghibur belajar dari youtuber-youtuber besar ini maka Syarat agar video kita menarik adalah pastikan dalam video kita itu ada informasi atau hiburan. Kalian bisa milih salah satu, mau fokus di informasi atau fokus di hiburan. Atau kalau kalian bisa dua-duanya, itu akan lebih bagus. Yang penting selama itu sinkron dan nggak dipaksain. Kemudian setelah kualitas konten dan kualitas video, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah konsistensi upload konsistensi upload ini maksudnya waktu uploadnya konsisten jadi sering upload misalkan kalau bisa setiap hari ya silakan setiap hari upload kalau nggak bisa kalau nggak bisa ya tiga kali seminggu atau dua kali seminggu atau seminggu sekali juga nggak masalah yang penting rutin konsisten hubungan konsistensi upload dengan subscriber organik adalah semakin sering kita upload video maka semakin banyak juga data yang bisa diolah oleh si algoritma kalau si algoritma udah bisa memetakan channelmu udah bisa menentukan audiens dari videomu nah nanti si algoritma ini akan mempromosikan video kita dengan penonton yang tepat kalau video kita udah dipromosikan oleh algoritma YouTube maka ini akan membuka peluang para pengguna youtube untuk menonton video kita dan sekaligus membuka peluang mereka untuk subscribe ke channel kita dengan catatan syarat yang di awal tadi terpenuhi video kita berkualitas, konten kita berkualitas dan menarik kita lanjut ke poin selanjutnya setelah kita ngomongin konsistensi upload, yang langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah kontinuitas konten-konten yang berkesinambungan ini beda ya sama konsistensi upload tadi kalau konsistensi upload tadi kan itu seberapa sering kita upload video nah kalau kontinuitas konten ini adalah konten yang berkesinambungan atau berhubungan jadi satu video dengan video yang lain itu saling menguatkan. Jadi satu video dengan video yang lain itu saling memperkuat dan saling melengkapi. Atau seenggaknya saling berhubungan. Jadi kita bisa memancing penonton video kita untuk nonton video-video yang lain di channel kita. Ibaratnya video-video di channel kita ini sebuah puzzle. Jadi rasanya akan kurang lengkap kalau nonton videonya cuma satu. Ini nggak lengkap karena bagian yang lain dari video ini ada di video yang lain orang akan merasa kurang puas ketika menonton hanya satu video di channel kita jadi ketika orang menonton video kita dia akan penasaran wah ini lanjutannya seru nih ini pasti nih tonton ah yang lain ah gitu atau ada poin yang enggak ada di video ini tapi ada di video lain nah maka penonton ini akan berusaha mencari poin yang enggak ada ini di channel kita jadi dia akan terus nonton video kita karena tertarik dengan konten kita selain itu kontinuitas konten ini juga berpengaruh dengan algoritma YouTube karena satu video dengan video lain di channel kita ini berhubungan maka algoritma YouTube akan semakin mudah mempromosikan video kita misalkan ada orang nonton video kita nah algoritma YouTube akan merekomendasikan video kita yang lain di kolom rekomendasi, karena video kita yang satu dengan video kita yang lain itu saling berhubungan. Orang nonton video kita satu, selesai. Nongol di rekomendasi video kita yang lain, yang masih sejenis, yang masih berhubungan dengan video kita itu. Kemudian setelah selesai, nongol lagi rekomendasi yang lain dari channel kita, yang masih sama, yang masih berhubungan. Akan begitu terus. Nah, dengan cara ini, kita membantu algoritma YouTube untuk mempromosikan video kita, dan sekaligus kita membuat penonton betah di channel kita membuat mereka penasaran dengan konten-konten kita dan bahkan menunggu video-video terbaru dari channel kita kalau udah begitu, maka besar kemungkinan mereka akan subscribe ke channel kita dengan sendirinya inilah yang dinamakan subscriber organik karena alami, tanpa kita suruh, tanpa kita minta mereka subscribe ke channel kita dengan sendirinya angka selanjutnya yang harus Dilakukan untuk mendapatkan subscriber organik adalah niche channel. Niche channel adalah bahasa lain dari tema atau topik di channel kita. Pastikan video-video yang ada di channel kita masih dalam satu niche karena semakin spesifik niche channel kita akan semakin mudah menemukan subscriber yang loyal. Maka dari itu, niche channel ini amat sangat penting untuk diperhatikan. Pastikan kalian konsisten dalam satu niche. Setelah semua cara-cara itu dilakukan, jangan lupa untuk mengajak penontonmu subscribe ke channelmu. Ajakan itu bisa berupa tulisan maupun ucapan. Terserah, silakan dipilih mana yang enak, mana yang nyaman, mana yang lebih menarik. Ajak penontonmu subscribe ke channelmu. Kemudian kasih alasan kenapa mereka harus subscribe ke channelmu. Jangan cuma karena gratis subscribe ke channel saya karena subscribe itu gratis subscribe mah emang gratis siapa bilang subscribe bayar tinggal manfaatnya ada enggak jangan cuman gratis tapi enggak ada manfaatnya buang-buang kuota menemenuhi notifikasi kalau enggak ada manfaatnya jadi ketika kalian ajak penonton subscribe kalian berikan alasan kenapa mereka harus subscribe ke channelmu apa alasan yang kalian berikan kepada mereka agar mereka subscribe ke channelmu subscribe ke channel saya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya oke bagus sekarang pertanyaannya semenarik apa kontenmu sebagus apa videomu sebermanfaat apa kontenmu sehingga mereka nggak boleh ketinggalan updatean dari channelmu dan mereka harus subscribe ke channelmu ini pertanyaan bukan untuk penonton-penonton kalian tapi untuk kalian para creator, untuk kita para creator, tanyakan ke diri kita masing-masing manfaat apa yang bisa kita berikan kepada penonton dari video-video kita, dari konten-konten kita Pastikan video-video di channel kita bisa memberikan manfaat kepada penonton Sehingga mereka punya alasan untuk subscribe ke channel kita Manfaat itu banyak, bisa berupa informasi, hiburan, motivasi, kemudian inspirasi atau yang lain-lain Kalau video kita udah bermanfaat, maka akan membuka peluang penonton video kita menjadi subscriber kita Tetap semangat berkarya ya, ingat semua orang bisa jadi youtuber dan semua youtuber bisa sukses termasuk juga kamu Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Kalau mau share video ini bebas silahkan share kemana aja agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat Sekian dulu videonya, semoga video ini bisa menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua See you on the next video insya Allah, saya pamit, Assalamualaikum